Coba untuk lanjutkan hidup Engkau bukanlah segalaku Bukan tempat untuk hentikan langkahku Usai sudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghanyutkan. Semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Engkau bukanlah segala aku Bukan tempat untuk hentikan langkahku Usai sudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu na na, na, na, na, na, na, na.